sebelum nasihat Indonesia ke okay. uh, hari ini saya nak buat satu video pendek sikit tentang setup diamond timer eh? di mana berlakunya ketidak validan ataupun ketidakjadian terhadap setup QM yang kita belajar selama ini dan mengapa ia menjadi diamond dan mengapa diamond ialah salah satu fake out ataupun manipulation yang dilakukan oleh Big big trader terhadap retail trader Okey, Seperti biasa Apa yang kita dah belajar selama ni Bila price buat high Low Higher high Lower Low Maka kita sudah ada Setup QM Ataupun head and shoulders eh? Head and shoulders So macam biasalah Kita akan tandakan Kawasan QM level kita And then kita standby Untuk sell di kawasan QM level Yang fresh Saya so, tandakan sini dulu QML Okey. Besam kita la kumpulan Cup Rawau Rimau Cup. Alright. Then suddenly katakanlah price dah dah buat macam ni. High low high high low low. Price naik ke atas macam biasalah kita akan standby untuk sell. Kita akan sell di sini untuk supaya price terjun ke bawah. Tetapi ada satu masanya setup ini tidak jadi. Tidak jadi kenapa? Sebab price gagal untuk terjun Di sini akan berlaku dua kali Ataupun tiga kali cubaan untuk terjun Tetapi gagal <coughs> Tapi gagal Price try ke bawah Tetapi tidak boleh eh, Dia gagal Ataupun let's like suppose dia turun bawah sikit saja But then price boom ke atas Maka Di sini QM kita sudah fail Ditandakan dia sebagai QM fail eh QM ni eh fail sebab sepatutnya price tajen bawah dah betul-betul dekat QM level tapi price naik ke atas so ramai yang kena stop loss, ramai yang dah MC, ramai yang <coughs> ah, majority most of them kena stop loss lah price naik atas. Okey, kenapa fenomena ini berlaku? Saya terangkan. Okey. So diamond ini dinamakan QM fail ini dipanggil diamond. Jadi kena berhati-hati dengan setup diamond sebab Diamond adalah salah satu manipulation yang dilakukan juga oleh Big Trader Big Big Trader melakukan manipulation terhadap Retail Trader ataupun Chart Pattern Trader ha, Chart Pattern Trader Kalau kita perhatikan di sini Apabila you mempunyai satu setup QM yang agak jelas, agak clear Ada High, Low, Higher, high Low, Low Tetapi price naik ke atas Apa yang you perhatikan First kali you perhatikan kepala dekat Higher, High di sini Di manakah lokasi High -high tersebut. Saya tandakan dengan line biru Dan saya tandakan di sini high -high. Maksudnya, kepala head and shoulders Hai hai di sini Perhatikan di manakah hai hai tersebut Jika hai hai tersebut Berada di kawasan R1 Ataupun berada di kawasan SR flip Maka ia akan menjadi Setup diamond Let's push macam mana itu lukis. SR flip R1, R2 Okay, like this saya lukiskan di sini okay. Di sini kita ada juga benda yang sama High, low, high, high, low low And di sini kita ada S Support So saya tandakan sebagai support Support S Di sini adalah R SR Flip Maka dia dah jadi SR Flip SR Flip Iaitu fake out V2 Alright, fake out V2. So bila kita You di sini high high dia sama level dengan R Maka R di sini Dah menjadi R1 And then high high di sini sudah menjadi R2 Dan kita dah belajar Bahawa bila you ada R1 R2 yang sama level, Dia akan jadi set up fake out Kan right? Fake out Okay So di sini You ada dua fake out R1 R2 dan juga SR flip SR flip fake out V2 ok SL flip fake out V2 so jangan sell di sini eh? jangan sell di sini kerana akan berlaku setup diamond di mana price akan boom ke atas ke mana price akan pergi of course price akan pergi lagi ke tempat QM level yang fresh di atas kita ada satu lagi QM level yang fresh <tuh> di situlah Price akan pergi dan baru Price turun ke bawah So, ini dipanggil setup Diamond So, make sure Jangan sell di kawasan Game level yang di sini Kerana high high dia berada di kepala Kepala high high ni Berada di kawasan SR Flip Iaitu kawasan-kawasan fake out eh, Fake out So, kita nak entry di kawasan sini Game level yang fresh Di mana risk area reward dia lagi cantik Risk kita akan lebih kecil dari reward kita lebih besar. Kalau you sell di sini uh, price turun sikit saja 20 p lepas tu dia libas eh yang paling sedih lagi dia libas kena stop loss. Even kadang, -kadang tak start tak sempatlah saya kadang dah MC. So make sure Terutama kepada mereka yang selalu trade pada time frame kecil M15 ataupun time frame yang lebih kecil you kena make sure the whole picture first. Buka time frame besar dulu tengok belakang ada apa? Ada SR flip ke, ada key level fresh atas ke And then perhatikan di sini KML level di sini berlaku di mana High-high berlaku di mana Di sini Tak sesuai Tetapi jika high-high berlaku di kawasan KML fresh Yes InsyaAllah boleh pergi jauh So inilah another <coughs> Setup Fail Ataupun KML fail Yang dinamakan diamond eh. So diamond Ingat Bila ada diamond High-high Sama level dengan aruan Jangan sell di sini Sebab ramai yang akan sell di sini Dulu pun semasa mula-mula pun Saya selalu Sell di sini Selalu terkena Kenapa fail? Kenapa fail Kenapa fail Kenapa fail Rupanya menjadi setup diamond Price naik ke atas Mencari liquidity Mencari stop loss Ok Kenapa mencari stop loss di atas Sebab di sini adalah Pattern head and shoulders Ramai yang akan sell di sini Stop loss di atas Maka price akan cari stop loss di atas Ok Bagi contoh GBP Kanada H4 Ataupun daily Kalau you patikan di sini H4 It's quite big time frame High Low Higher high Lower low dah cantik kita tandakan KM level kita dekat sini ada SR flip sampai dekat sini kita pun sell kita sell sell sell tapi price tak nak terjun kita target di sini target kita di low sini tetapi price tak nak turun tengah turun lalas boom ke atas kena stop loss ataupun account dah MC ini dipanggil diamond dan kita study kenapa benda ni berlaku kalau you tengok sebelah kiri you look to the left sejarah apa yang berlaku high-high kita berada di mana high-high kita berada di resistance S flip which is very very dangerous you ada support sini you ada support sini you ada break up sini you ada resistance so dah jadi SR flip fake out V2 nampak tak kepala dia betul-betul berada di SR flip the first time you entry di sini yes boleh no problem tetapi jangan entry di sini Jangan entry sell lagi di sini Sebab ramai yang akan nampak ini adalah QM So yang menjadi masalah di sini So dekat mana kita nak sell Atas lagi Atas lagi kita cari apa? Kita cari MPL Di sini kita ada MPL R1, R2 sama baris ciri ciri MPL yang terbaik adalah R1, R2 sama baris And then price cucuk ke atas And then boom ke bawah Like this High, high Price ke atas Ke bawah Mesa mempunyai level Kalau you tukar kepada daily You akan nampak setup ni saya besarkan sikit ok dia akan nampak <coughs> hi, low air you are the MPL and there you go price pergi sini kawasan MPL sell di atas and so far so good sudah berapa ratus bit 369 bit I hope you faham ini setup diamond jangan sell di sini sebaiknya sell di atas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh